Senapan angin Gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam, plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat budilur untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan jenis hama yang lainnya ya sahabat budilur. Nah, ini senapannya saya ambil dulu ya sahabat budilur biar lebih detail. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm Nah untuk uh, diameter dari larasnya ini 9 mm ya sahabat bediler Dan untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm Yang memiliki kisaran ketebalan hingga 2,7 mm ya sahabat bediler Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk Ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.000 sampai dengan 2.500 PSI ya sahabat bedilan dan untuk uji powernya yang dihasilkan bisa mencapai 1.100 FPS dan untuk uji akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai hingga 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bedilan nah untuk uji akurasinya nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area order ya sahabat bedilan dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita simak video berikut ini Ya terima kasih untuk rekan saya yang berada di ruang indoor. Oke okay. kali ini balik lagi bersama saya yang berada di area outdoor. Uh, untuk kali ini saya akan tes power lagi untuk senapan gejluk DWP Fusion 2540 AKM AKM atau AK 47 hijau hitam lipat. Nah seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membidik dengan sasaran tembak, yaitu batu bata lagi. Seberapa sih power dari senapan angin ini? Oke, langsung saja kita uji power. Oke, awal-awal kita akan, saya akan menarik uh, grendelnya satu kali tarikan, kemudian akan saya masukkan mimisnya. Kunci, lalu bidik sasarannya Satu, dua Itu tadi untuk percobaan yang pertama Kita lanjut untuk percobaan yang kedua Masih memakai satu kali Tarikan Grendel Satu, dua jadi seperti itu ya eh, sahabat buddeler yang ada di rumah untuk tes power dari senapan angin ini oke selanjutnya untuk eh, selebihnya akan saya kembalikan ke rekan saya yang berada di ruangan indoor ke sahabat beda jadi itu tadi ya untuk uji akurasi dari senapan angin gejluk big game yang akurasinya luar biasa mantap ya sahabat bediler sampai sasarannya hancur lembur wah keren sekali untuk senapan angin ini ya sahabat bediler dan Oke saya lanjut untuk menjelaskan spesifikasi singkat dari senapan angin ini. Nah untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat bediler. Jadi untuk manometernya terletak di bagian bawah popor senapan yang berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler dan untuk popornya sendiri memiliki varian popor yang sangat bervariatif dan menarik ya sahabat bediler nah untuk varian warnanya yaitu e, memiliki varian warna hijau hitam dengan perpaduan hitam krem seperti ini ya sahabat bediler Dan untuk kelebihan dari popor senapan angin ini Terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Nah untuk popor senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat bediler Jadi lebih simpel dan praktis ketika dibawa untuk berburu ya sahabat bediler Dan yang terakhir untuk e, di belakang popor ini juga sudah dilengkapi Dengan penyangga bahu yang memang dirancang secara khusus Untuk memberikan kenyamanan saat berburu Guru ya sahabat pediler. Oke sahabat pediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin gejlup di game sekeren ini ya sahabat bediler Nah, untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, dengan harga segitupun sahabat pediler nantinya akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bener. Jadi e, untuk senapan-senapan angin ini sudah pasti dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bener, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke sahabat bidir mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin gejluk di game 1 jutaan yang lagi ready stock di Jaya Idiful. Nah bagi kalian yang berminat ataupun ingin tahu harganya secara full set bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Idiful. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bidilan. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe di